saya ayo an akali 33 saya akan membaca kan ingat puasa terima kasih oi tu Tak ada ipado cari romadona ada hitanah lilah taala I do, um...